Mertua fitnah, ipar Fitnah Kenapa sesuatu hal yang gak baik tuh pasti dilihat Yang baik malah gak dilihat Kenapa tadi saya mengatakan Ipar itu fitnah, suami itu fitnah Kita lihat sendirilah Kita lihat sendiri Bapak betah gak kalau tinggal di rumah mertua? Ibu Tuh pak, dengar tuh pak ya Punya handphone setiap hari hidupnya di rumah pulang sekolah pulang pulang sekolah pulang terus begitu setiap hari sampai kuliah begitu masuk ke dalam rumah ada yang begitu aman bib anak saya mabit jarang keluar Iya, yeah, salah <tik> Ini kita bahas pernikahan nih, bahas pernikahan. Ya, yang nikah banyak, yang udah nikah banyak lu Ngapain lagi diajari? Nah, orang udah nikah. Tapi mudah-mudahan satu bab tentang nikah ini nggak habis sih, sebenarnya nggak habis. Tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi penambah ilmu, ya khususnya buat perempuan wawo wawo lu gak terima amat lu emang akhir zaman begini perempuan mah banyak neko-nekonya sama suami berani-berani banget kadang suami diusir dari rumah di indosiar di indosiar kan begitu pak betul nggak? bilangin sama istri jangan sering-sering indosiar ditonton dulu. Sering-sering ngaji. Pernikahan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi yang ingin menambahkan ibadah dirinya kehadapan Allah. Kenapa sih pernikahan ini? Karena Nabi SAW mengingatkan kepada umat aku akan bangga Diyo mele dengan umatku yang begitu banyak Punya anak banyak Itu yang diharapkan oleh Nabi Kenapa umatnya makin tambah banyak Punya istri Giliran istri banyak lu nyawutnya kencang amal lu Ya perbanyak Perbanyak anak Ya banyak anak. Kenapa? Inilah yang dicita-citakan oleh Nabi. Dan Nabi ini bangga kalau kita punya anak banyak. Tujuan pernikahan. Yang pertama. Mengharap keribaan Allah. Dari yang berzina. Maksiat menjadi hamba yang taat Dan ibadah di dalamnya. Menikah itu. Sebelum menikah. Pandang-pandangan mata dosa besar dimasukkan kategori zina kecil saat menikah pandang-pandangan mata rahmah kasihah makanya lintar nih ibu bapak kalau mau tidur pandang-pandangan Bu Bu Pandang ya. Kok oh, ada manusia juga di sini? Segala penjuru. Ya. Pandang Bapak. Apalagi kalau Bapak udah tidur terlelap. Ibu pandangin. Ketawa dia Pak Lu. Bidik siapa nih? Pandangin Ibu. Kenapa? Lihat nafasnya Bapak itu kadang tersendat kadang nafas panjang perhatiin nggak duitnya lo perhatiin giliran lelahnya emang gak diperhatiin pak lihat lelahnya seorang suami mau tahu keikhlasan seorang suami lihat tidurnya suami saya emang ngorok bib dip. <tik> keti diperiksa takutnya sakratul maut <tik> Periksa, coba dilihat suami Kalau lagi tidur, nafasnya tuh kadang naik Kadang turun, kadang tersendak Ini bukti seorang suami Mencari nafkah dari ujung kaki Sampai ujung rambut Lelahnya untuk siapa? Untuk keluarga Fungsi pernikahan Salah satunya ini Untuk menambahkan nilai ibadah Sesuatu yang tadinya tidak ternilai Menjadi nilai di dalamnya Sholat sendiri Pahalanya cuman Salat berdua, pahalanya 27. Ada yang seulama lain mengatakan suami istri kalau salat berdua pahalanya 40 derajat. Pernah diimamin enggak mas suami? Oi, diimamin enggak? Bacanya apa? Enggak apa-apa ya, Pak. Mukul hukek, mukul auzubillapalak enggak apa-apa yang penting jadi i. Kul lagi, kul lagi, kul lagi, kul lagi. Anak disuruh ngaji, hafal Qur'annya, nah hafal Qur'an bapak ini cuma sekedar kul. Tapi padahal bapak, bapak tuh deg-degan pas corona ya, Pak ya. Uh, masjid dikunci, di dikunci. Di jadi imam di rumah yang dibaca kul lagi, kul lagi, Anak di madrasahin, apalah tuh kuliah ya? mbak sekali-sekali kuliah ya udah nak sini nak coba A apa bantu bapak buat ngapalin kuliah ayuhal kafirullah wudhu mata wudhu Oh udah tuh Oh apa di bapak begitu imam ibu jadi makmum begitu pis. setelah wala balin amin kuliah oh, ayuhal kafirullah ibu bangga Alhamdulillah ada surat baru ya ibu ya saking groginya bapak orang ngapalin tadi sore kuliah ayuh hal kafirun la abudu ma budu, walah anak abidu ma abatum, antum abidu nama abud, walah ana abidu ma abatum, walah antum abidu nama abud, walah ana abidu ma abatum, mutar aja tuh ayat di situ aja nggak kelari kemana-mana, anak niat baik nyautin, laku, laku, anak yang ngajarin sih. <Sessizuk> Lakum, lakum. Bapak dengan PD. Waqom hmm. Lakum, walabal. Balik lagi kalau bantuan. Bapak, bapak ini imam di dalam rumah tangga. Bapak harus tahu bagaimana cara mendidik keluarga. Bagaimana menyelamatkan istri. Bagaimana menyelamatkan anak. Ajarkan anak kita untuk mengenal Allah. Dari awal, sejak dini. Ini fungsi pernikahan. Bapak bukan berarti bapak enak di luar sana cari rezeki kerja alasan bed saya nggak bisa ada waktu untuk kumpul dengan keluarga begitu sampai di rumah istri nggak dibelai handphone yang dibelai betul betul sarua aing juga habis bini aing di Jakarta sih coba begitu banyak kadang orang bapak, bapak tuh ngasih pahala sama ibu paling gampang loh pak kenapa nak bapaknya mana nak ada ibunya mana, oh udah jangan dilepas ya bu nak ya keren sih anak hidungnya mancung ketarik pipi sampai mana tuh tadi tuh eh nongol lagi Bapak bapak tuh harus tahu caranya. Kenapa sih di dalam Al-Qur'an Allah bertubi-tubi panggil seorang ayah lebih banyak bicara dengan anak. Karena pendidikan orang tua yang paling baik itu sebenarnya dari bapak. Kalau ibu kan siap hari ketemu ibu. Di dalam Al-Qur'an enggak banyak Allah bilang ibu banyak ngobrol anak, tapi bapak banyak ditegur oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Bapak kerja nikmat silahkan ibadah jangan ditinggal pulang sampai di rumah periksa ibadah istri periksa ibadah anak bagaimana Nah sudah baca Qur'an hari ini Kenapa kalau anak pulang sekolah yang ditanya PR Kenapa nggak ditanya nak tadi sholat duha enggak Nah tadi udah baca apa nak Giliran sekolah les bahasa Inggrisnya lain Les matematikanya lain, Bip, biar jadi cerdas, urusan cerdas mah, nomor satu memang, tapi agama di atas segala-galanya, ajarin anak kita dari mulai bismillahirrahmanirrahim, sampai alhamdulillah, ajarkan al-fatihah, kenapa itu celengan amal kita nanti diomil kiamah, itu fungsinya kita dititipin anak, ingat istri itu fitnah, bapak suami itu fitnah, mertua, Ku bilangin loh. mertua main fitnah aja lo, mertua fitnah, ipar fitnah. Kenapa sesuatu hal yang nggak baik tuh pasti dilihat yang baik malah nggak dilihat. Bagaimana anak-anak kita bisa dididik? Fungsi pernikahan inilah fungsi pernikahan, bukan berarti cuma sekedar menggugurkan hasrat biologis, bukan. Pernikahan dengan kemewahan boleh. Resepsi boleh, dibolehkan oleh Nabi Tapi hemat untuk jenjang setelah pernikahan Setiap apa yang diajarkan oleh Nabi Dipakai kasih nafkah yang halal kepada keluarga Begitu juga ibu saat nerima Alhamdu Jangan banyak nuntut Bapak saya mau ini, Bapak saya mau itu Jangan Setiap dimana. Kekuatan seorang suami ada batasan juga sekemampuannya. Dikasih rezeki banyak, Alhamdulillah. Dikasih rezeki sedikit, Alhamdulillah. Itu tanda-tanda iman yang dipakai di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu didasari dengan iman. Mengajak pernikahan tersebut menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Pernikahan itu bukan semata-mata menggugurkan biologisnya. Nafsunya bukan Melainkan mengajak orang-orang Yang ada di samping kanan kiri kita Anak, istri, ipar, mantu Semua menantu atau lagi mertua Bawa mereka untuk sampai masuk ke dalam surga Ya Allah Paham sampai sini Paham sampai sini Kalau sudah paham kita tutup sama doa Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong sampai serak enggak paham-paham Najadan lu luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa tadi saya mengatakan ipar itu fitnah, suami itu fitnah. Kita lihat sendirilah kita lihat sendiri. Bapak betah nggak kalau tinggal di rumah mertua? Jawab pak, jawab, betah nggak tinggal di rumah mertua? Saya bakal betah, ibu. Duh, dengar tuh pak ya. Ibu betah tinggal di rumah mertua, bu. Gak bakal betah. Kenapa bangun harus lebih pagi? Potong cabek harus rata dengan apa yang dikemauannya daripada mertua. Bapak, sholat subuh harus di masjid. Bangun lebih dulu daripada mertua. Bangun telat dikit. Wah, wow, bicaranya terus-terusan sampai yomil kiamah. Betul nggak? Potong cabek lumpeng-lumpeng dikit. Salah aja. Gak pernah megang sapu, jadi omongan. Apalagi anak-anak juga begitu. Kita punya anak, nih. Anak cerdas, nih. Anak baik, soleh. Kalau lewat, orang ngeliatnya senang, ih. Nih, anak pinter banget. Nah, sekolahnya di mana? Nah, ini yang ditanya: sekolahnya di mana, tinggalnya di mana? Tapi kalau ini anak bandel, tukang nimpukin genteng, yang ditanya, wih, ini anakmu bandel luar biasa. Anak sahai, tak? Betul nggak? Pertanyaannya beda. Anak siapa itu? Tapi kalau anak pinter, sekolah di mana? Itu yang ditanya. Anak itu membawa fit. Handphone dijauhin. Ibu, bapak, handphone dijauhin. Aduh, oh, aduh, oh, oh, oh. Saya kalau udah ngomongin anak, megang-megang handphone, saya gede. Alasannya apa sih, Bu? Saya salahin bukan Bapak, Pak. Tapi Bapak pendukung. Emang iya? Yang beliin kuota siapa? Bapak. Yang ngasih pinjem handphone siapa? Ibu. Bapak semua salahnya. Betul nggak, Pak? Bapak nyari duit buat siapa? Keluarga, kan? istri dikasih duit beli kuota kan mending-mending beli lipstick bodoh amat beli kuota, yang pakai handphone siapa? anaknya ibu alasannya kenapa ngasih anak handphone apalagi kalau udah mau makan kasih handphone, biar apa? biar diem mau anak diem mati lah namanya anak-anak kalau diajak makan lari-larian dia ya wajar namanya juga anak Sadar diri dong, kita dulu kan juga begitu. Orang tua kita, kejar-kejar kita kalau mau makan. Kita boro-boro ngejar anak. Keluarin sepeda, nak jalan nak, nina nak, yuk kita suap-suapan. Diajar, dikejar, nih anak keluarin sepeda. Bapak, ibu, ikutin dari belakang, kayak orang PA. Kadang nak, nak, sini nak, nak sini nak, ini pesawat mau masuk gua, ini pesawat mau masuk gua, nge nge nge ya, nge-nge-nge. Sejak kapan pesawat bunyi nge-nge-nge. Nasi masuk goa, mulut dibilang goa Kadang lagi naik sepeda muter-muter Sini nak, sini nak, ini isi bensin nah, isi bensin Ini anak apa mesin patah Itu orang tua kita kan dulu begitu pak Bapak ingat nggak Ibu ingat? tuh dulu orang tua kita begitu anak Sekarang, bib abis gimana bib nih anak Bip. Wah Allah bib, bukan main dah Kalau diajak makan mal, waduh Lari sana, lari sini. Namanya juga anak. Gak boleh, Didi. Anak kita jauhin handphone. Kenapa? Bu, Pak. Anak itu, handphone itu. Yang namanya handphone ini bisa menjelajah dunia. Dengan handphone bisa menjelajah dunia. Kenapa? Karena handphone ini bisa menjadi membawa diri kita. Iman kita dihilangkan. Bip, habis gimana? Kita butuh silahkan. Untuk komunikasi silahkan. Apalagi buat yang jomblo. Woi. Hey! Jari lo buaya. Ayang. Tosman. Tosman. Tosman. Ayang. Senang amat bu. Pereksa handphonenya jangan-jangan begitu. Main ayang-ayangan. Anak sekarang pak, Masya Allah pak, bukan main SD pak, manggil ayah ibu. Kadang ayah bunda, kadang abi umi. Ya Allah, pacaran bu, pacaran, SMP, ayah, ibu, ayah bunda, abi umi. Begitu putus jadi janda. Ya. Sekolah yang benar. senengin orang tua. Ya. ya gue gedek banget yang begini nih. Bapak boleh anak megang handphone. Ada batasan waktu. Jangan semuanya dibebasin. Na'udhu billah min zalik, saya punya tetangga. Anak perempuan satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya disekolahin sampai S2. Biaya dari orang tuanya. Punya handphone, setiap hari hidupnya di rumah. Pulang sekolah, pulang. Pulang sekolah, pulang. Terus begitu setiap hari. Sampai kuliah begitu, masuk ke dalam rumah. Paham, paham, tiap hari hidupnya di dalam kamar, ada gak anak kita yang begitu, ada gak pulang sekolah, masuk rumah, masuk kamar, diam, ntar keluarnya lagi malam, ada gak yang begitu, aman bib, anak saya sama bib, jarang keluar, ya yeah, salah, preksa handphonenya, lihat handphonenya Handphone ini ngejelajah dunia dari yang halal sampai yang haram ada di dalam handphone ini. Saya punya tetangga bu, kenalan sama laki-laki di media sosial. Begitu dia kenalan, dilamar. Dilamar, alhamdulillah diterima dalam waktu berapa bulan nikah. Begitu nikah, setelah nikah, ibu bapak yang biayain dari kecil sampai S2-nya. Begitu sudah menikah, hari ini nikah, malamnya dia nggak pulang ke rumah. Pulangnya kemana? Ke hotel. Ibu Bapak Mah oh mau honeymoon begitu sudah sampainya pagi-pagi Ibu Bapaknya datang bawain nasi bawain sarapan buat anaknya di hotel anaknya udah nggak ada udah berangkat ke Surabaya tanpa pamit sama orang tuanya usut punya usut kenapa karena ini udah jadi genggaman suami hak seorang istri itu ikut apa kata suami diajak langsung ke Surabaya Ibu Bapaknya nggak ngomong telepon lagi handphone sudah nggak aktif Tahun pertama nggak datang, tahun kedua Ramadan nggak datang, Lebaran nggak datang nggak pernah datang Sampai punya anak tiga Orang tua sakit nggak ditengokin Sampai orang tua meninggal Datang dia Meninggal jam setengah lima sore Meninggal setengah lima sore Ini anak datangnya Sampainya di Jakarta itu jam sebelas Ini anak Datang tiba-tiba Dengan menaruh tangannya saya tahu betul karena saya yang ikut memandikan Saya juga yang ikut menutup kain kapannya Saat itu dia dengan tangan di belakang Nengok Kita kan udah nungguin nih anak ya Yang namanya anak kali mau ketemu Bapak yang terakhir Saya belum tutup Mukanya sama kafan belum saya tutup Begitu saya pas ditanya Neng Mau dicium gak? Cium abis itu Saya mau tutup abis ini kita mau kuburin Kuburnya malam waktu itu apa jawabannya? Enggak ah, najis. Kepukul hati saya. Ini orang tua loh. Yang mendidik, yang memberikan nafkah, yang menyekolahkan Dikatakan najis. Saya enggak panjang saat itu. Saya tutup. Kenapa enggak dicium? Alasan najis apa? Itu kan bangkai. Mayat dibilang bangkai Mayat bapaknya Dikatakan bangkai Usut punya usut Ternyata masuk salah satu aliran Yang menyatakan bahwa Jika tidak satu akidah Sentuhannya sama seperti Najis sama dengan anjing Hati-hati ibu bapak Paham Paham sampai sini Saya bukan melarang adik-adik Untuk megang handphone Bukan Tapi tolong Jaga kehormatan dan martabat orang tua Orang tua kita yang ngedidik kita Orang tua yang memberikan nafkah kita Anak-anak kita mah terima udah jadi Nih, buat siapa? Asurya, mana pengantinnya, mana? Masya Allah, luar biasa Seneng, ah. seneng Seneng, A ah. Malam pertama di mana kemarin, ah, Saya nanya, ah Malam pertama di mana, ah? di rumah mertua enak, ente, apalagi kamar malam pertama kamarnya sebelahan ama kamar mertua, lah ilaha Krekek dikit mertua, betul lo, betul lah, saya ngerasain orang saya diusir sama istri saya, malam pertama saya lagi tidur saya dijorokin, Sana ngapain sih di sini lah ngapain di sini katanya gua ini suami lo iya oh, saya lupa katanya gitu <tuk> a nih malam nih a mungkin kemarin a sudah tapi mungkin juga belum <tuk> salat sunah gua belum selesai ngomong lu mencengangas cengenges aja <tuk> salat aja ini orang raja danung apa jadi ngeres amat ya Orang saya lagi ngomong belum selesai, mungkin kemarin belum atau sudah. Saya kan nggak tahu. Orang saya nggak ngintip sih. Solat hajatnya a ah. solat hajat dua rakaat ya, ah. solat hajat dua rakaat neng jadi makmum neng ya neng. Ntar aat ah, begitu pas wala bolin begitu ada yang nyaut Amin jangan kabur lu, bini lu itu. Biasanya ya, kan sholat walab dolin amin sendirian Begitu sekarang walab dolin amin Ada yang nyautin Takutnya kan disangka Uka-uka so, Itu istri Doa doa sama Allah Selesai salam Ya Allah terima kasih Sebagaimana engkau limpahkan rezeki kepada kami Neng jawab Amin Neng, tapi jadi lu yang amin Emang lu bininya Enggak cicing baik Setelah doa apa minta lagi sama Allah, ya Allah Terima kasih atas kemarin yang engkau haramkan hari ini engkau halalkan Eneng jawab lagi Eneng ya Yang ketiga, ya Allah Sebagaimana engkau halalkan kami di malam ini Keluarkanlah bibit-bibit daripada diri ini Untuk menjadi bibit yang soleh-soleha Eneng, eneng emosi aja lu, kok kenapa orang dia yang shalat berdua lu mau begitu doa aja malah lu Hai ya ini minta tuh sama Allah Aa, begitu ya Allah luas Hai ya Allah sebagaimana engkau berikan keluarkan air zam-zam dari zaman is Nabi Ismail sampai saat ini Berikanlah keberkahan rezeki kami Dan jangan kau pernah tutup rezeki kami Neng jawab Bodoh amat Gedep gua Ya neng ya Bisa ya insyaallah ya Gampang kan A ah? Habis itu apa bib? Terserah lu dah mau apa, -apa ini. Ya Sering-sering sholat berdua ya Sering-sering sholat berdua Sholat hajat berdua Sholat taubat berdua Ya Minta sama Allah Mudah-mudahan diberikan keberkahan Insya, satu a, ah, saya mau ngasih nasihat buat a ah, a. Ah. Neng, ayahnya ada di sini, enggak ada sendiri. Orang tua, saudara ada di sini sendiri juga. Tua, hati-hati, loa, ah. anak orang sendiri didian a. Ah. Sian a, ah. neng mau nginep di rumah, di rumah ada ipah neng. Neng, nih, tolong ditegur sih ah, ya a. Ya. Ah. Bapaknya Neng, ibunya Neng sudah berhasil mendidik Neng sampai detik ini dan sampai berhasil untuk diberikan kepada AA. Dia yang kasih nafkah, dia yang mendidik dan dilepaskan untuk AA dengan penuh keriuqbaan dan keikhlasan. Saya yakin ayah ibunya Neng nggak akan pernah meminta harta yang lebih. Melainkan terserah Aak mau bawa eneng ke ujung gunung Tinggal sendiri atau berdua-duaan Terserah Mau ngasih makan sehari sekali Terserah Mau ngasih duit banyak atau dikit Terserah atau enggak dikasih Terserah Tapi cuman satu A, Permohonan dari orang tuanya Pasti dan anak akul yakin Orang tua pasti akan mengatakan Surya Saya ridho memberikan anak saya kepadamu Bawalah dia Sampai ke dalam syurganya Allah Ajak dia Dalam faat ibadah kepada Allah Ingat ah Orang tua akan menjadi pertanggungan jawab kita Nanti di Yomir Ini nasihat buat A'a ah, Sekaligus buat Neng ya Neng Neng jauh dari keluarga Tapi ingat di sini punya orang tua Ya, sebagaimana Neng sayang Sama mertua, sebagaimana Neng sayang Sama orang tua Ya, jangan dibeda bedain Begitu juga A'a ah, Aa juga begitu sayang sama orang tua juga harus sayang sama mertua dan mertua harus di nomor satukan, paham ya? Kalau ada mertua meminta beliin minyak orang tua suruh pijitin datang ke mertua dulu beliin minyak habis itu baru pijitin orang tua kita, ya? Kenapa orang tua? Kenapa sih Bib? Kalau udah nikah kok mertua diduluin? Mertua punya rasa cinta dan sayang tanpa harus melahirkan kita tapi orang tua cinta dan sayang kepada kita, wajar, karena dialah yang melahirkan dan menafkahi kita sampai detik ini ya, insya sayangin mertu sayang gak lu hmm. Hmm. Hmm. ya, udah sih nasehatnya itu doang, ah. kalau kelebihan, ntar A'a ah, ah, sama eneng-eneng ngelihat habib, ya itu aja, lo disampaikan kembali lagi ke anak-anak kita didik anak-anak kita untuk kenal selalu sama Allah. Setiap ingin apa-apa, gelarin sejadah, suruh ambil wudu, minta sama Allah. Ya, jangan minta permen, kasih minta mainan, kasih suruh dia usaha untuk minta kepada Allah. Kenapa? Kalau enggak dari kecil dia sanda disandarkan kepercayaannya kepada Allah, sampai gede dia akan jauh dari rahmat-Nya Allah. ini Bali. Anak sekarang kalau pulang ke rumah jam berapa? Sorek, sore, sore jam berapa? Maghrib baru pulang, betul. Adzan maghrib baru, benar nggak? Benar enggak? Kalau dulu bapak ingat nggak? Kalau sebelum maghrib, bapak pulang maghrib, bapak digebugin sama orang tua, ingat? Ingat nggak? Ibu diomelin sama orang tua abis-abisan, pernah ingat? Saya dulu waktu kecil pak, SD, SD sampai SMP, sampai SMA juga masih digebugin saya. Ini dari mulai betis sampai paha biru pak, dari mulai rotan sampai bambu, bambu tahu kan pongkol yang buat nyapu tuh, kan tebel sampai pecah pak, digebugin. Kenapa? Ternyata didikan orang tua tuh, saya pernah bilang mah, mama nggak capek mah tiap hari gebugin Riki, mah, mama sebenarnya ibu kandung ibu tiri sih mah. Tiap sore pak digebugin, ternyata baru sadarnya sekarang. Baina asar wa maghrib Saat jam 5 sore Sampai jam 6 itu Itu tempat di mana doa akan diijabah oleh Allah Makanya anak-anak kita dia Disuruh buru-buru pakai kain Pakai koko Pakai peci Jalan, suruh jalan ke masjid Biar apa? Biar sering-sering dekat sama Allah Dan doanya itu tahu Momen-momen waktu diijabah sama Allah Kalau kita makan bawaannya kesel aja, Loh, lho, cuman begitu aja. Anak sekarang lihat Galak banget tuh kemarin saya ngelihat ada di wilayah mana gitu saya nggak tahu. Cuman anak gara-gara minta motor N, Aerox, Udah ya viral ya? Minta Aerox, rumah sampai berantakan. Ibu dikata anjing-anjing sama tuh anak. Luar biasa. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Orang tua. Kenapa selalu adatnya di gitu tingginya luar biasa? Kenapa karena jauh? Anak nggak dibimbing untuk dekat sama ulama Dijauhin dari madrasah Ini nih hasilnya jadinya begini Belum lama, waktu itu saya ngeliat lagi di video Cuman minta duit 2.000 sama maknya. Maknya punya duit cuma 3.000 Lagi gendong anak baby Minta duit 2.000 nggak dikasih nak Ini cuma ada duit 3.000 Orang nggak punya Orang nggak punya ini orang Lagi gendong baby, anaknya kesel karena 2.000 nggak dikasih ibunya Ditendang kepalanya sampai babynya jatuh coba akhlaknya enggak ada anak-anak sekarang na'udzubillah mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang saleh-salehah amin ya rabbal ini fungsi di dalam rumah tangga tanggung jawab seorang ayah didiklah anak-anak kita untuk selalu dekat kepada Allah insyaallah